Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Sayyidil mu'awalin wal akhirin Wa ala alihi wa sahbihi Wa manihtada bihadihi ila yaumittin amma ba'du matang, alim ulama Bara sesepuh tokoh masyarakat ingkang kaulloh anti-anti barokahipun. dumateng romo kiyayi haji nawawi umar soleh soho nyai hajjah afwa memtazah ingkang kaulloh arpakan doa soho keridoanipun dumateng segenap pengasuh pondok pesantren kempek ingkang kaulloh takzimi dumateng wali santri hadirin wal hadirat ingkang kaulloh hormati serta rekan-rekanku yang kami sayangi dan kami banggakan syukur alhamdulillah mugi-mugi selalu kita curah hake umatang Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun maringi kenten-kenten nikmat hingga kulok lanjenengan sagat kempal ing acara memperingati khawulkai haji umar soleh yang ke-17 dan nyai haja aisyah yang ke-15 serta Mbahkiyai Haji Harun berserta keluarga Bersamaan dengan Tasyakuran Khatmil Quran Bilkifdi Bin Nadri dan Jus'amma Salawat serta salam Marilah kita curahkan kepada Habibina wa Nabiina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya, amin hadirin wal hadirat ingkangkau Allah hormati baiklah, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini susunan acara Tasyakuran khutmil Qur'an bil khifli bin nadri dan juz'amma pondok pesantren Putri Aisyah Kempek tahun 2016 yang jatuh pada tanggal 15 September 2016 yang bertepatan dengan tanggal 13 telah 1437 Hijriah sebagai berikut acara 1 pembukaan 2 pembacaan syulawat nabi 3 sambutan 4 yaitu acara inti yakni tasyakuran khutbil quran bil kifdi bin nadri dan juz imba Terakhir doa atau penutup untuk memulai pada acara ini marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Wa lahati hindia, wa la kulliniyatina sholihah. Al fatihah. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi acara demi acara dapat berjalan dengan lancar berlanjut pada acara yang kedua yaitu lantunan selawat nabi yang akan dilantunkan oleh saudari Alfa Lutfia dan kawan-kawan kepadanya kami persilakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallu <tuh>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 عليه وسلم صلوا على نور الذي عرنج سابا يا فوز من صلى عليه وسلم Gak Ya Fauza ma sallallahi wassalamah sallu ya fauza ma Like a field. Salam, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapkan, semoga dengan lantunan sulawat tadi kita semua mendapatkan syafaat dari beliau amin amin ya robbal alamin